Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BMI Misteri Ketemu lagi dengan kami Tim BMW Misteri Kali ini kita coba Menyebab Sebuah situs sejarah Yang berada di Kampung Cikedokan Yaitu Situs sejarah Keramat Mbah Bujang Tapi sebelum lanjut saya minta dukungannya atau supportnya Untuk channel kami BMI Misteri Cukup dengan Subscribe, Like dan Share Jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap ada video Baru dari kami Ada pemberitahuan dari pihak Youtube Kita coba mendekat Ke arah makamnya ya makam Mbah Bujang. Di sini juga dikelilingi oleh banyak makam-makam kecil ya. Banyak makam-makam kecil. Jadi, untuk sahabat BMW Misteri inilah makam Mbah Bujang. Ya. Ini ada makam Mbah Bujang Kita coba Masuk Mungkin ini makamnya nah, Kita coba untuk menemui Juru kuncinya Juru kuncinya Coba juru, Temui juru kuncinya Kebetulan juru kuncinya ada Assalamualaikum Pak ah, ah. Berdengahan Pak Anton ah, Ini Pak kita mau dari Tim BMW Misteri Pengen memperkenalkan kepada dunia Tentang situs sejarah Mbah Bujang ya Pak ya ah, Mbah Bujang Bisa Pak kita Ngobrol-ngobrol eh, sebentar Bisa ya ah. Kita ngobrol-ngobrol juga Saya ingin eh, Tahu makamnya bisa dibuka nggak Pak makamnya, Pak? Bisa. Bisa, bisa ya, bisa. Nah, Oke, okay, saya dengan Pak Anton selaku juru kunci di makam Mbah Bujang ini ya. Kita coba. Kita ke makam Mbah Bujang. Inilah makamnya. Di sini juga ada sebuah musola, mungkin untuk para jiharah yang peziarah yang mau melaksanakan sholat, ada sebuah musola, ya lengkap, lengkap dengan peralatan sholat, dengan peralatan sholatnya. Nah itu Pak Anton sedang menuju ke sini. Gimana ini Pak, awal sejarahnya Mbah Bujang ini Pak? kalau sejarah Mbah Wujud, ya itu yang tadi saya katakan. Kan saya yang masih di generasi sekarang, dari zaman kakek yang paling dulu sini sini enggak ada apa, enggak ada yang tahu. Oh, enggak ada yang tahu ya Pak ya? nggak ada yang tahu. Intinya Bapak mah ketitipan untuk menjaga situs ini, gitu ya Pak? Betul. cerita Pak sedikit sekelumit atau sedikit? siapa sih Mbak Pujiang itu Pak? Kalau Mbak Ujet mah uh -huh. saya dapat gitu. Ah, uh -huh. yang Bapak ketahui, yang aja ketahui aja lah. Tahu ya. Semenjak saya Di tempat ini. Uh -huh. Jadi untuk sebetulnya saya juga pengen tahu gitu. Iya. Yeah. Siapa Ujet sebetulnya? Oh gitu. Mana asalnya? Gitu. Uh -huh. Nah, Alhamdulillah setelah saya lamanya sekitar satu tahunan museum di, di sini. Ah. Uh -huh. Dapat saya keterangan melihat uh -huh. diri ya waktu itu saya masih berada di sini sekitar uh -huh. jam 9 pagi lah jam 9 pagi waktu saya uh -huh. uh, datang penjara berdua kayaknya orang itu kembar, kembar. orangnya kembar. kembar dari mana tuh pak tuh Cuman, uh, saya tanyakan waktu uh -huh. saya masuk saya bilang salam uh -uh. saya jawab alaikum salam dia bertanya, pak saya mau jarak ke ke Raden Tirta Kusuma katanya gitu. hmm, Tirta Kusuma <tuh> kalau kata saya pak maaf uh -uh. ini mah bukan Raden Tirta Kusuma gitu. uh -uh. ini mah Mbak Bujang kata saya kan gitu Betul. tapi dia bilang ya biarin kalau di sini mah dia bilang Mbak Bujang juga Uh -huh. Tapi kalau disanggah buan nama dia Raden Tirtakusuma. Oh jadi nama sebenarnya Raden Tirta Kusuma iya. Salah satu wali juga mungkin ya. Betul. Uh -huh. lanjut Pak. Uh, setelah itu ya udah saya persilahkan dia Mas. Uh -huh. Saya waktu itu lagi lagi nyapu di sini. Uh -huh. Pak Anton lagi nyapu. lagi nyapu. Saya lagi nyapu. Uh -huh. Uh -huh. Tapi begitu saya nyapu belum selesai saya lihat ke dalam orangnya nggak ada orangnya nggak ada, ada. nggak ketahuan perginya ketahuan perginya hmm. istri kan jualan di sini jaga ini warung di sini depan uh, uh, saya tanyain ke istri saya mak itu yang jar udah pulang uh, uh. nggak ah, enggak, enggak tahu nggak ada pamit uh, uh, uh. lalu kata saya ini orangnya kemana uh, uh, lenyap begitu lihat, aja, lihat aja. Yaitu dari situ mungkin nah ini suatu petunjuk atau suatu sampean uh -uh. buat tahu nama uyut gitu uh -uh, dari hasil tirakat bapak ya, itu tirakat mungkin ya. uh -uh, uh -uh. itu dulu waktu saya baru setahunan di sini uh -uh. baru satu tahunan di sini temannya uh -uh, uh -uh, uh -uh. kalau bapak asli sini trust asli sini. Terus turunan sini pak ya ini mungkin nanti teman-teman youtuber teman-teman bem misteri mungkin pengen tahu pak pengen sejarah sejarah uh, ke sini pengen tahu alamatnya di mana nih pak? coba ceritain aja pak. Cikedokan ini desa Cikedokan. Desa Cikedokan. Kalau di sini kan udah termasuk um, kawasan MM 2100. Uh -huh. Uh -huh. Di Jalan Selayar 4. Selayar 4. Selayar 4? Kawasan MM 2100. Ya, betul. Desa Desa Cikedokan. Cikedokan. Kalau RT-nya RT berapa pak? Kalau nggak salah RT 6 RW 9. RT 6 RW 9. Hmm, ya kalau nggak salah. Uh -huh. Terus selain di sini Mbak Bujang atau Raden Tirta Kusuma Ada makam siapa lagi Pak? Enggak ada Enggak ada. ada? Jadi? Ya di dalam makam ujut sama makam istrinya Oh gitu Mbak ya 2. Istrinya siapa tuh? Kalau istrinya sama ibu pengantin Ibu pengantin hmm, julukannya Nama asli juga Bapak nggak tahu? Kalau julukan nama aslinya saya enggak tahu Enggak tahu Sedangkan Raden Tirta Kusuma aja atau Mbak Bujang atau Bapak tahu dari hasil tirakat itu Pak ya Uh. Boleh pak kita lihat uh, komakomnya pak ke dalam Ayo pak Oke sahabat BMP Misteri Kita coba melihat makam Keramat Mbah Bujangnya Salah satu situs sejarah Di kampung Cikedokan Yang sekarang sudah berada di Tengah-tengah kawasan industri MM2100 Assalamualaikum Ayo pak masuk Nah ini eh, sahabat BMB misteri Assalamualaikum Inilah eh, Makombah Bujang bersama istri Atau Raden Tirta Kusuma ya, pak ya Raden Tirta Kusuma bersama ibu Manten. ibu pengantin Di sini juga banyak sejarah Pada penjara-penjara yang datang Dari berbagai pelosok nah, Biasanya di malam apa aja pak yang rame pak kalau biasanya agak ramai orang jarak itu malam Jumat, malam Jumat banyaknya dia mereka itu tawasulan atau sekedar gimana, Pak? Manis tawasulan, tawasulan. E mungkin ada aja, Pak, ya. Salah satu yang minta ini itu biasanya, ya, itu, ya, biasanya itu kepingin apa gitu, Pak? Banyaknya ya, gitu, biasalah minta di Lazada malam usaha e Bisa ya, buat usaha, e punya urusan ya. E macem macam ya pada. Pak ya macam-macam tujuannya orang masing-masing Pak ya Ya mudah-mudahan pada diijabah gitu Pak ya Dengan karomah dari uh, Uyut Mbah Bujang Sama Ibu Pengantin Atau uh, Raden Tirta Kusuma ya uh, Demikian sahabat Bmw Misteri uh, Jangan lupa nanti di subscribe, like dan sharenya Tekan juga loncengnya Agar setiap video-video kami uh, Dapat langsung terhubung ke Anda ya Oke pak, ayo kita coba. Saya mau lihat-lihat di luar sekitar ya pak ya. Silakan. Nah. Isi bang ya. Silakan. Ini rekan-rekan BMW misteri. Inilah keramat bah bujang yang ternyata masih menyimpan situs sejarah, situs sejarah kampung Cikedokan. Nah, Mudah-mudahan aja ini bisa kita pertahankan. Agar menjadi, kita perkenalkan kepada dunia menjadi salah satu objek wisata Situs Sejarah. Di sini juga ada pohon beringin yang cukup besar. Di samping makom Radentir Takusuma atau Mbah Bujang, ada pohon beringin yang cukup uh, besar ya. Nah, di sini juga disiapkan tempat wudhu uh, untuk para-para pejiarah yang datang ke sini. Di sini ya begitu luas juga. Ada musholah juga yang disiapkan untuk fasilitas para peziarah-peziarah yang datang. Nah, buat sekali lagi buat sahabat BMW Misteri. Saya coba liput lebih jauh lagi ya. Saya coba liput lebih jauh lagi. Pak, izin dulu saya ke sana, Pak ya. Nah, di sana Bang Romli juga masih ada ya. Dan rekan-rekan tentunya Saya coba Ke arah sini Ke arah sini Sini juga Cukup luas Cukup luas ya Cukup luas Di sini banyak yang pada Berdatangan Para pejarah-pejarah Para pejarah-pejarah Dari berbagai pelosok dengan ya tujuannya masing-masing tentunya sekali lagi terus dukung channel kami BMW misteri dengan cara subscribe like dan sharenya ya masih cukup luas sana juga ada lapangan lapangan dipenuhi juga dengan makom makom penduduk sekitar ya ada pohon beringin dan entah pohon apa ini ya saya juga kurang tahu pohon apa uh -uh, selain pohon beringin buat sahabat BM misteri sekali lagi kita coba perkenalkan salah satu objek wisata atau objek situs sejarah yang ada di Kampung Cikedokan ya, tapi sekarang sudah berada di dalam kawasan Industri MM2100 Di Jalan Selayar 4 Masih cukup ramai dikunjungi para peziarah-peziarah Cukup ramai nah, Kita coba Ke arah sini ya Kami tadi sudah bicara juga Mungkin Nanti kita akan eksplor malam hari ya, eksplor malam hari. Di sana juga masih makam, ada makam ya, entah makam siapa. Kita coba mendekat, ada makam juga, ada makam juga. Nah di belakang sana adalah perusahaan-perusahaan. Cukup luas ya Sahabat BMW Misteri cukup luas Cukup luas Ya suasananya juga Ada sedikit-sedikit merinding ya Mungkin karena banyaknya energi-energi Yang Ada di Sekitar sini ya nah, Saya kembali ke pohon beringin Pohon beringin Ya, cukup besar ya. pohonnya cukup besar, uh -uh. cukup besar dan cukup seram juga ya. Uh -uh. di sini oke buat sahabat BMW Misteri. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share ya, untuk channel BMW Misterinya Oke, para rekan-rekan semua Kita kembali ke area Makomnya Makom Bah Bujang atau Raden Tirta Kusuma Makomnya Makom Keramat Yang penuh karomah Mungkin untuk para sahabat BMP Misteri yang mau berziarah ke tempat ini silahkan ya datang di Kampung Cikedokan Jalan Selayar 4 Kawasan Industri MM 2100. Di sini juga ada bapak yang sedang bersih bersih. Salah satu yang mengurus makom di sini ya. Salah satu yang mengurus makom di sini. Karena waktu juga udah sore banyak yang mau menjalankan sholat asar ya. Karena kami Waktu rekam video ini Pas uh, Sedang sholat asar Oke okay, Buat sahabat BM Misteri Kita akan coba Ke Pak Anton lagi ya ke Anton Salah satu juru kunci di makom ini Isi pak uh, Ada yang mau sholat juga sekali lagi jangan lupa support kami terus di channel BMW mystery dengan cara subscribe like dan share ya kita coba ungkap situs-situs sejarah yang masih tersisa yang ditemukan di wilayah Bekasi Situs-situs sejarah kita perkenalkan kepada dunia ya mungkin itu saja buat sahabat BMW mystery Seklumit, seklumit sejarah situs keramat Mbah Bujang Kami dari tim BFM istri mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh